Saya akan menyampaikan kitab us Kitabussauum bab puasa yang ada dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ahmad bin Abdul Rahman bin Kudamah Al-Maqdisi yang wafat 689 ya. Apa kata beliau? Ya'lam anna fi shoum khasiisatan laysa fi ghairihi. Puasa itu punya rahasia yang rahasianya enggak ada pada salat, enggak ada pada sedekah, enggak ada pada zikir, enggak ada di baca Quran. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam hadis khusy, as-sawmuli wa ana ajizibih hadis Sahibul Muslim, puasa itu milikku. Nah, ini ini hampir setara kata beliau dengan ayat surah Al hajj ayat 26, wa tahhir baiti, sucikanlah baitku rumahku. Jadi Allah menyebut dan memuliakan Ka'bah dan mengatakan itu rumahku. Tapi Allah butuh rumah tak pak? Maksud rumah di situ adalah rumah tempat menyembahku. Tapi rumah tempat menyembah Allah itu itu benda, bener ya? Benda hidup apa benda mati? Benda mati. Benda mati itu dia menjadi bernilai ketika ada orang yang sholat di dalamnya. Tubuh ini dia punya riawah, punya amalan, amalan yang nggak bisa dilihat orang. Kalau saya sholat kelihatan nggak sama orang. Baca Quran kedengaran sama orang, jalan ke masjid kelihatan sama orang. Kalau kita puasa, nggak ngasih tahu orang, orang bakal tahu nggak. Istri kita nggak bakal tahu, pasangan kita nggak akan tahu, tetangga kita nggak tahu. Bahkan mungkin ya apapun makhluk di sekitar kita nggak akan tahu kita ini lagi puasa atau bukan. Sampai kita bilang maaf aku lagi puasa itu. Tapi Nabi mengajarkan jangan ngaku puasa dalam bab sembarangan. Kalau puasa itu kalau diajak berantem sama orang. Insa bahu ahdun aw syatamahu falyaqul innisai. Kalau ngaku puasa itu saat orang ngajak berantem. diajak berantem sama orang. Berarti puasa itu yang dimaksud Rasulullah bukan sekedar puasa lapar dan haus, ada puasa emosi. Baik. Maka beliau mengatakan innamafuddilusau lima dayain puasa itu Allah tinggikan Allah utamakan karena dua hal pertama sirrun wa amalun batinun puasa itu amal sir amal yang rahasia orang enggak tahu kalau enggak dikasih tahu wa amalun batinun itu amal batin maka orang-orang yang ingin mengolah batinnya dia harus puasa Kenapa orang Islam hari ini kurang tajam, kurang peka kalbunya? karena jarang puasa? Firasatnya nggak bisa ditangkap, kita dapat firasat, tapi kita nggak ngeh Ini bener nggak nih? ya Kenapa? Karena kurang puasa. Di luar sana ada orang nggak bersyariat, bahkan nggak beragama, tapi dia rajin tirakan puasa. kadang lebih tajam daripada kiai. Pernah lihat? Pernah denger? Itu bukan karena kenapa kenapa emang begitu dan itu pernah ditajakan kepada Sayyidina Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Kenapa ada ahli kitab kok tajam firasatnya? Nabi mengatakan as karena puasa. Jadi puasa ini amal amal dahsyat, ya, bisa menutupi kesalahan. Maka nah, makanya Nabi Adam dulu sujud 40 hari 40 malam, nggak makan nggak minum. Ada yang kurang begitu nggak Pak? Tapi wajar Nabi Adam tubuhnya tubuh surgawi gak makan gak minum juga gak masalah 40 hari kita 4 jam udah langsung bingung ya ini gak tau nih nasi apa nih hari ini <gulis> kebuli lagi bukan ya membuli kali pak Syukuran. <tuh> <tuh> tidak ada makhluk yang melihatnya sehingga ria tidak mempunyai tempat pada puasa kalau sholat masih bisa ria gak masih pak coba aja cek sendiri kalau rukunya sujudnya lebih lama di masjid di rumah ngebut itu ciri-ciri ria ciri-ciri ria harus dibenahin tuh tapi kalau sujudnya di rumah sujudnya di sini sama panjangnya insya Allah ini udah mulai stabil riaknya bisa dihalau riak ini kan perasaan dilihat orang perasaan dilihat orang beramal namanya ria kalau sombong perasaan dilihat orang punya ilmu punya harta Asombong nah, orang punya harta itu nggak lebih parah. Yang parah itu orang kalau merasa punya ilmu ini gawat pak. Kalau punya harta sholat hilang rasanya. Tapi kalau orang punya ilmu dia sujud pun kolbunya belum sujud. Kenapa? Karena dia merasa dirinya berilmu. Dia takbir dirinya belum takbir lidahnya udah takbir. Allah yang maha besar. Tapi dalam dirinya dia masih mengatakan ilmuku lebih besar lebih banyak daripada imam. Nah, Hati-hati tuh jadi beda Ria sama sombong apa ini kita ulang-ulang Pak dulu awal ngaji di sini saya pernah jelasin itu sombong ru'yatun nafs ru'yatul ilm. sombong itu saya melihat diri merasa diri saya berilmu merasa diri saya wali merasa diri saya ini orang soleh merasa diri saya ini lebih dekat kepada sunnah nabi daripada yang lain lebih aswaja dari yang lainnya hati-hati nih sombong itu ah kalau Ria merasa diri beramal karena merasa beramal ingin dipandang orang maka yang paling sering kena ria ini pengurus masjid pak dan tiba pengurus ya yang lebih parah lagi pendiri masjid nah, pendiri masjid ini gampang sekali setan mau, mau menggugurkannya jadi setan tuh intai terus karena Allah itu ganti orang yang bangun masjid Allah bangunkan di surga Allah bangunkan surga, maka setan tuh nunggu supaya surga-surga yang sudah kita bangun itu, istana-istana yang sudah kita dapatkan itu kita berobohkan kembali. Gimana caranya? Dia nunggu kita konflik. Bapak yang dulu bangun masjid ditunggu konflik dengan pengurus baru. Nanti kalau udah konflik, setan ngomong, "Eh, kamu bilang dong, ini masjid kalau bukan karena kamu enggak jadi." Tunggu aja, Pak. Nanti setiap masjid orang akan ngomong begini. Benar enggak? Dan saya udah ketemu sering orang-orang yang cuma jasaannya beberapa di masjid ngomong, kalau bukan karena saya, masjid ini jadi dia sudah punya istana di surga langsung roboh roboh semua itu maka pengurus masjid pendiri masjid tolong, jangan ungkit-ungkit yang begini Ya puasa dulu deh, ya, latihan puasa yang kedua annahu li li'aduwillah Sesungguhnya puasa itu Bisa melemahkan musuh-musuh Allah Qahrun ini kan secara bahasa artinya bisa memaksa, melawan Cuma bisa puasa Jadi kalau ada orang nanya Ustadz, ada gak zikir melemahkan syawal Gak ada, yang ada cuma puasa Kok begitu? Jadi kalau antum nih baca Quran Kataman, zikir seribuan Mata masih bisa jalan Pak Serius? syahwat temah menjadi-jadi. Karena zikir mazakar itu beda tipis saja izamazi. Serius. Maka kiai itu banyak istrinya. Wajar. Zikirnya kuat, yang satu lagi kuat juga. Obatnya cuma satu, saum. Puasa. Ini PR kita semua, PR saya juga. Ya. Li anna wasilatul adu Ya. Kenapa? Jadi perangkat Senjata bom atau nuklirnya setan itu yang paling dahsyat itu namanya syahwat. Ya. Syahwat syahwat ini keinginan keinginan rendah. Jadi kayak kita kita ini nggak ada yang selamat pak. Saya apalagi. Setiap hari ketemu yang macam-macam. Ya. Mulai dari jamaah yang begini, sebab itu Setiap hari godaan saya lebih kencang dari bapak. Jangan dikira saya selamat, enggak saya nggak selamat. Kalau Allah nggak bantu saya saya nggak selamat. Maka mohon doanya, semoga saya selamat Amin Dan kita juga doakan bapak ibu ya Semoga selamat juga Ini berat persoalan ini Dulu bersisa lewat karena masalah ini ya Bersisa lewat Di suai bukhari kan disebutkan Itu persoalan ini Tapi ada juga seorang perempuan Yang sering kita lihat mungkin Kita jijik kali melihat begitu Perempuan bari Perempuan pelacur, PSK Allah ampuni bukan karena dia ngapa-ngapain tapi cuma karena ngasih nah begitu, jadi agama itu gampang-gampang susah dosa, dosa besar tapi kalau mau diampuni, gampang sekali jalannya maka saya katakan kepada diri saya, kepada kita semua kepada semua para pendosa semua kita ini pendosa, jangan putus asa dari rahmat Allah, siapa tahu dengan amal sedikit, Allah angkat kita jadi kadang-kadang ada amal yang orang nggak sangka-sangka karena amal itu Allah angkat, dia jadi waliullah kalau versi kita nih, perempuan yang tadi pelacur itu, itu Allah ampuni dan dijadikan kekasih Allah cuma dengan ngasih si guguk. Lah sekarang ada ustadz katanya, mau nabrak anjing pak, jadi <ti> wali gak Jadi wali Allah atau wali setan. nama tuqawis syahwat bil akli atau tuqwas syahwat bil akli was Syahwat itu hanya bisa dikuatkan dengan makan dan minum, benar ya? Iya. Wah jujur aja lah pak ya. Dulu kawan-kawan kita yang, ya, jadi ustaz-ustaz ini punya rahasia nih saya sebutin ya. Itu kalau ngomong, ketemu pak, nggak ngomongin ilmu, itu makan tante hari. Jadi para ustadz kiai itu kalau ketemu, kalau dia wali dia ngomongin kasafar, kasaf langit. Kalau dia kiai kiai ahli ilmu biasa, ngomongin syahwat urusan poligami, nih serius gak, bapak ya, <laughs> serius. Terus kalau istrinya banyak gimana? Ngomongin syarabat, apa obat penguat? Makanya Kiai Kiai itu kalau udah ketemu, aduh ngomongin obat kuat mulu bah. <laughs> <laughs> kalau yang banyak posnya ya, maaf ya Pak Kiai. Madamat ardu syahwat mukhasabah, sabah, ila <laughs> selama lahannya syahwat ini disuburkan dengan makan dan minum maka setan pun gampang nyangkulnya gampang setan nyangkulnya jadi dengan meninggalkan syahwat, mengurangi makan dan minum ini bisa melemahkan darah jadi ternyata syaitan itu mengalir di darah, bener ya jadi orang kesurupan sama orang kesahwatan itu lebih gawat orang syahwat Kesurupan tinggal dibacain dikit sadar banget Gak usah dibacain, kasih aja tuh apa bawang putih, kasih ke hidungnya, sadar itu pak. Ya, balik lagi kesadaran dia tuh, gak usah dibacain aneh-aneh. Ya, gak bisa kasih tai kucing mbak. <gak> Pasti sadar itu kabur itu ya. Itu versi teman saya itu. Versi jalan lain. Tapi kalau dulu kita dapat pakai bawang putih yang baunya keras sembuh. Tapi kalau orang syahwat dikasih bawang putih tambah kuat syawatnya. Malah itu penguat ya. Kalau orang makan, minum, bahkan olahraga, orang kalau makan, minum, olahraga, wah uh, lengkap sudah syahwatnya berlipat. Karena hormon bahagianya masuk. Kalau makan minum doang paling penyakit. Tapi kalau makan minum olahraga, waduh masya allah Apa yang terjadi? darahnya kuat, uratnya kuat, ototnya kuat. Wah, itu menjadi sumjata luar biasa bagi setan. Ya. Maka jalur pintas untuk mengatasi itu cuma puasa. Jadi puasa itu bekamnya setan. Jadi hijamahnya saya puasa. Hijamahnya darah, buang darahnya. Maka bapak-bapak yang kolesterol Cok, kalau mau hijamah kurangi dulu konsumsi obat pengencer darah ya minum jamu yang dianjurkan oleh ahli herbal baru dibuang Pak itu cuma bisa dibuang nggak bisa papain apa ngapain darah disimpan simpan di badan kalau kotor buang aja maka Nabi Shallallahu alaihi Wasallam ketika diyorotkan ke langit beliau dispesani oleh Jibril hei Muhammad eh tajir. hei Muhammad berhijamah engkau, berbekam Coba amalkan Pak Sunnah ini nanti punggungnya yang berat-berat itu, kepala yang sakit-sakit itu, ini tanda kolesterol kan beratnya di sini. Kalau orang stres di sini, Pak. Beda tuh ya. Kalau kena Corona di sini dia stres dia. Tapi kalau kalau di belakang, apalagi yang suka santen-santen tuh ya, soto betawi itu santen kan, rendang padang tuh, gaji-gajihan. Kalau mah kita senang Pak. Kalau gaji yang itu tuh, itu cuma bisa di, dibuang, buang aja. Orang Barat kan nggak punya pengobatan ala ya, dicabut-cabut gitu darahnya nggak ada, pijit kan nggak ada, kalau pungtur nggak ada. Mereka mainnya ngobatin darah. Kalau kita jalur pintas buang darahnya sama. Assalamu alaikum. Ini boleh kita sebut sebagai sebuah istilah. Puasa itu hijamah mengeluarkan syaitan, melemahkan syaitan. Ya mau nggak ngelain setan. Ya kalau nggak sempat Senin-Kemis sudah puasa Daud minimal puasa tiga hari dalam sebulan ya jatah badan itu Pak. <tuh> nah mengenai uh, puasa nanti dia sebutkan di sini beberapa anjuran ya. sahur bersahur dianjurkan sahur dan diakhirkan. Uh, ini kita banyak orang awam ngomong saya nggak sahur tapi dia ternyata makan apa minum minum itu sahur Pak. Saya cuma makan kurma lah itu mas sahur. Jadi sahur itu nggak mesti nasi. Cuma orang Indonesia sahur mesti nasi. Enggak. Ini sahur sehat kalau mau konsumsi kurma aja atau pisang. Udah itu aja konsumsi. Jangan banyak-banyak pemakannya Katanya mau melemahkan syaitan. Terus ketika berbuka jangan langsung minum teh. Air, air, air putih dulu nih. Ini dulu minum. Nah, ini perintahan Nabi. Terus kurma. Tapi saya yakin tubuhnya orang Indonesia lebih cocok dengan buah-buahan Indonesia. Meskipun kurma dianjurkan, kita ambillah kurma satu. Kita makan, ngikutin sunnah Nabi. Karena Nabi ber berbuka dengan kurma. Seandainya Nabi dulu ada di Karawaci, kira-kira gimana bang? Dulu nggak ada impor-impor kurma. Kira-kira pakai apa Nabi bukanya? Paling pakai pisang. Apalagi kira-kira buah-buah segar yang nggak asam di perut cari aja kalau pisang kan ada yang asam ada yang enggak ya? kalau kita mukanya asem <laughs> ah, coba dicari aja itu sebenarnya pisang yang pisang tertentu tinggal direbus makan direbus di Nah, saya yakin itu lebih cocok bagi orang Indonesia jadi jangan ngotot juga oh, ustaz harus kurma Loh, ente bayangin di zaman dulu Islam baru masuk ke negeri ini belum ada namanya impor-impor kurma orang buka pakai apa? maksudnya pakai buah seger jadi kolak nanti pak, tunggu ya ini, ini. udah nafsu aja nih. Kalau udah melihat macam-macam, udah sebegitu, sholat dulu, nanti baru mau makan kolak, mau makan apa tadi, mau minum teh, kayaknya nggak seger kalau nggak minum teh dingin, nanti itu ya selesaiin dulu sholat. Nah ini kalau mau cara berbuka yang berkah, ya Insya Allah itu lebih baik. Wajibul iftar wa ayif turo alat tamarnya, mendahulukan berbuka dan berbuka dengan tamar. Nah ini karena tamar kurma itu dulu paling mudah ya. Wajdhabul jodh fi Ramadhan wafilul ma'roof wa qasraatul sadqa ikhtiaran Rasulullah. Dianjurkan di bulan Ramadhan. Kalau kita sudah biasa dermawan di bulan Ramadhan, dermawannya naik berkali lipat. Jadi jangan pelit bulan Ramadan banyak banyak ini kenapa? Kena Nabi kalau bulan Ramadan itu duit masuk itu keluarnya secepat masuk masuk keluar masuk keluar. Wah starter kita gimana lah masih bilang gimana matematikanya masih matematika insan belum matematika ilahiyah ilmiah. Ya. <tuh Wajib membudirasaul Quran walaitikaf Ramadan walaitikaf Ramadan dianjurkan dirasah, dirasah sini bisa artinya belajar Quran, bisa diartikan tilawatul Quran lalu itikaf di akhirnya tapi saya menganjurkan, amalan yang paling afdol itu bukan banyak hatam Quran tapi kita membaca Quran, kalau kita merasa terkoneksi, terhubung kepada yang menurunkan Al-Quran maka tips yang kami ajak kepada teman-teman kami yang mau membawa Quran sebelum baca Quran zikir dulu, istighfar, tawus, perbaharui syahadat, kolbunya disebut disebut nama Allah. Ya, rahman, ya rahim, apa, apa nama Allah yang kita kenal? Kira-kira sudah tenang baru kita baca Al-Quran. Nanti pas baca Quran, ada muncul sedikit saja di dalam hati rasa malal, apa arti malal, bosan, bertip Pak. Taruh lagi Qurannya, zikir lagi, atau sholat dua rakaat selesai assalamualaikum, zikir sebentar, tenangkan diri ya, yakinkan bahwa Allah yang menurut Quran itu memandang kita dan betapa ridho dan senangnya Allah risalah-risalah cintanya yang bernama Quran dibaca oleh hambanya ha, rasa itu muncul baru baca Quran lagi begitu pak terus jadi seumuran kita-kita ini apalagi sudah di atas 40, 50, 60 gak usah ngejar 7 kali khatam gak usah capek pak ya. ngamal tuh gak usah ngoyo Tahu ya? Gak usah terlalu maksa diri. Laiqurahafidbin itu tidak hanya persoalan maksa orang masuk Islam. Tapi laiqurahafidbin kalau versi kita tidak ada namanya pemaksaan dalam beramal. Itu juga bisa diartikan ke arah sana, walaupun penafsirannya penafsiran jauh. Jadi coba nanti gunakan metode ini tilawah zikir namanya, membaca yang dikolaborasikan dengan zikir. Intinya Quran ingat Allah bukan? Lalu ada orang baca Quran, gak ingat Allah. Afdal gak baca Qurannya, gak. Maka di saat orang lagi begitu, Afdal zikirilah ilahai Allah, zikir yang Afdal adalah lah ilaha ilallah. Kalau zikirilah Illahnya sudah ancap di kolbunya, kau lusabit baru kembali ke Quran lagi. Lalai lagi kolbunya, balik lagi ke zikir, solat, doa kead, begitu. Mau ngamalin begitu. Jadi gak usah, usah terlalu buru-buru baca Quran yang santai aja, ya. Mau pak begitu. Jadi Ustadz saya ikut komunitas ini komunitas udah ini komunitas buat diri sendiri jadi komunitas diri sendiri. Kapan kita akan bisa mengatur diri kita sendiri Pak? Kenapa katakan Quran aja harus pakai komunitas? Ya tanda kita lemah. Makanya Sayyidina Ibrahim al-Khalil alaihissalam, beliau itu disebut Allah ummah umat dia sendiri tapi disebut umat kita banyak mungkin belum disebut umat karena kita lemah. Beliau sendiri bisa mempengaruhi orang sekampung, senegri kita untuk mempengaruhi diri sendiri aja bisa. Tar gimana kalau Sakaratul maut datang, datang Sakarat apa arti Sakarat? Mabuk. Kalau nggak bisa mengendalikan diri, lewat Pak, suul Khotimah Maka sebelum itu terjadi, latihanlah, latihan mabuk, capek, mabuk, bosan, ya. Jadi kita berharap jangan kejut-kejutan kalau beramal, santai aja ya. Ala bizikrillah tatmainul ketahui hanya dengan zikrullah. Quran kan zikrullah. Tapi kok buru-buru. Kalau baca Quran mestinya tenang. Tapi banyak orang baca Quran kok malah tambah galau, mikirin khataman, khataman, khataman, ya.